Jangan buang puntung rokokmu Karena bisa diekspor dan auto kaya Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas atau daun Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. 400 di antaranya beracun dan 40 di antaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Tahukah kamu? Komponen dari rokok yaitu bermacam-macam kandungan zat adiktif dan lain sebagainya, seperti gambar berikut Tetapi kali ini kita akan memberikan informasi yang bisa bikin cuan Puntum rokok mengandung saringan plastik dan residu dari rokok yang telah digunakan Saringan berwarna putih yang terlihat seperti katun itu sebenarnya sejenis plastik yang bernama selulosa asetat Tanpa campur tangan manusia selulosa asetat ini termasuk bahan yang sulit terurai di alam, tergantung dari tempat di mana puntung rokok tersebut dibuang. Sampah puntung rokok memakan waktu sekitar 18 bulan sampai 10 tahun untuk bisa terurai. Wah, lama bener ya? Namun, hal ini bisa digunakan untuk solusi bahan material, salah satunya seperti yang terjadi di Australia. Puntung rokok bisa menjadi aspal Para perokok di Melbourne membuang sekitar 9 juta puntung rokok setiap tahunnya Hal ini mendorong pemerintah setempat mengirim sebagian sampah puntung rokok itu ke luar negeri untuk diubah menjadi perabotan Di Sydney, pemerintah kotanya memberikan tabung gratis yang dapat digunakan perokok sebagai asbak pribadi untuk mencegah membuang abu rokok sembarangan Pemerintah Australia dan industri konstruksi memanfaatkan limbah puntung rokok sebagai bahan campuran material pelapis permukaan jalan Cara ini, menurut mereka dapat menghentikan bahan kimia beracun yang ada pada puntung rokok tersebut Tim peneliti yang dipimpin oleh dosen teknik Pak Bas Mohajirani menyatakan telah menemukan cara mencampur puntung rokok dengan aspal untuk membantu pembangunan jalan Pengujian yang mereka lakukan menunjukkan penggunaan campuran puntung rokok akan mengurangi konduksi panas, yang pada gilirannya membantu mengurangi suhu udara panas di perkotaan. Sebagian besar puntung rokok tidak dapat terurai secara alamiah, dan bahan kimia beracun di dalamnya dilepaskan ke lingkungan. Studi sebelumnya yang diterbitkan dalam International Journal of Environment, Research and Public Health menemukan filter rokok adalah, satu-satunya barang yang paling banyak dikumpulkan dalam kegiatan pembersihan pantai di seluruh dunia Dikatakan bahwa puntung rokok tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan Dengan cara tersapu dari jalanan lalu masuk ke saluran pembuangan Dan masuk ke sungai dan laut Pemuda yang kaya raya Katanya dari puntung rokok Let's go, go. Dia adalah pemuda asal India yang bernama daman Gupta berumur 27 tahun dan Vipul Gupta berumur 29 tahun mereka telah menemukan kekayaan dari puntung rokok yang ada di mana-mana berserakan di setiap jalan India dan di semua tempat umum mereka memulai pada usahanya pada tahun 2018 untuk mendaur ulang puntung rokok dan membuatnya menjadi produk yang bermanfaat puntung rokok tidak hanya mengotori lingkungan tetapi juga mencemari lingkungan karena mereka Membutuhkan waktu sekitar 10 tahun Untuk membusuk Mereka mendapat ide untuk memulai mengembangkan Usahanya yang dimulai dengan investasi Sebesar 20 lak Atau setara dengan kurang lebih 380 juta rupiah Untuk rokok biasanya Terdiri dari tiga, Yaitu bagian rokok yang belum Selesai dengan pembungkus kertas Isian tembakau Dan filter terbuat dari selulosa Asetat sejenis polimer setelah semua bagian ini dipisahkan, tembaka terurai melalui proses aerobik 30 hari menjadi bubuk kompos organik yang kaya ke liang, dan dijual di pembibitan. Kertas ini diparut untuk membuat pulp, yang kemudian dicampur dengan minyak esensial dan pengikat organik. Pulp dicampur dengan minyak lemon eucliptus, minyak serai dan picaridin, yang merupakan obat nyamuk yang efektif. Pada usaha unik daur ulang mereka memiliki tiga karyawan penuh waktu dan tim buruh yang bekerja dengan upah harian. Sekitar 50 wanita bekerja untuk mereka dan mereka bekerja dengan mesin jahit untuk menghasilkan bantal, kasur, dan produk lainnya. Produk mereka hanya dijual melalui media sosial dan situs website mereka. Usaha mereka telah menunjuk sekitar 100 kontraktor yang mengumpulkan untung dari seluruh negeri, dan mengirimkannya ke pabrik mereka di India Masing-masing kontraktor mempekerjakan sekitar 15-20 orang di bawah mereka Rata-rata, perusahaan menerima sekitar 7.000 kg puntung rokok setiap bulannya Perusahaan membayar Rp800 jika dirupiahkan menjadi Rp150.000 per kilo tergantung pada kualitas limbah. Daur ulang puntung rokok adalah usaha baru yang belum dijelajahi, di mana tidak banyak pekerjaan penelitian yang telah dilakukan dan hampir tidak ada pemain di bidang ini. Dia mengatakan mereka berencana untuk melanjutkan penelitian mereka dan mengembangkan lebih banyak produk seperti pembersih udara dan air. Sisir, kancing aksesori dan kain membangun usaha dari daur ulang putung rokok seperti yang satu ini, untung rokok bisa digunakan untuk pestisida. Alih-alih jadi sampah, sisa tembakau itu bisa dimanfaatkan sebagai pestisida untuk membasmi penyakit tanaman cabai, mengutip laman Kementerian Pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata zat nikotin yang ada dalam tembakau bisa mengganggu sistem saraf pusat serangga hingga akhirnya mati. Pestisida dari tembakau ini ramah lingkungan karena nikotin lebih mudah terurai di alam, sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, cara membuat pestisida dari lima rokok ini cukup mudah: kumpulkan sisa-sisa tembakau dari puntung rokok, kemudian rendam dalam air, kemudian airnya disaring. Air rendaman tembakau ini bisa langsung diaplikasikan dengan cara menyemprotkan ke daun cabai yang terserang hama. Pestisida tembakau ini bisa juga dicampur dengan bahan organik lainnya agar lebih efektif membasmi hama. Bahan campuran itu misalnya filtrat tembakau dengan filtrat daun paitan. Campuran filtrat tersebut dapat digunakan untuk membasmi hama walang sangit yang biasanya ditemukan pada tanaman padi. Seperti yang satu ini. Mungkin bapak-bapak yang ada di rumah yang puntung rokoknya menjadi e, sampah yang mengganggu karena berbau. Tapi sekarang jangan dibuang bapak-bapak e, atau ibu-ibu yang suka merokok atau teman-teman yang suka merokok. Mari kita olah menjadi hal yang sangat bermanfaat sekali. Sangat mudah membuatnya teman-teman dan para sahabat tanpa biaya. Karena kita cuma mencari puntung-puntung rokok ini aja di rumah Dan ini uh, akan kita masukkan ke dalam toples Lalu kita aduk dan kita biarkan satu malam Ini teman-teman dan para sahabat toplesnya sudah saya pergunakan Ini uh, bekas uh, untuk pestisida juga Dan inilah yang akan kita pergunakan puntung rokok ini kita masukkan ke sini, ke dalam ini, kayak gini aja. Semakin banyak, semakin bagus. Buatnya sangat simpel dan sangat mudah sekali, kayak gini. Lalu kita aduk kita aduk di dalam ini kalau dapat eh, pergunakan air mendidih atau air panas supaya cepat eh, menjadi racun atau cepat bisa kita pergunakan kalau kita mempergunakan air putih biasa itu butuh waktu sekitar eh, 12 jam bisa dipergunakan menjadi pestisida. Kalau kayak gini mungkin karena kita mempergunakan airnya cuma air uh, air dingin atau air biasa. Jadi kita butuh waktu sekitar 12 jam, mungkin besok pagi baru bisa kita pergunakan. Setelah besok pagi, teman-teman dan para sahabat, dan airnya nanti akan berubah menjadi air seperti air teh, lalu kita saring dan baru bisa kita pergunakan untuk tanaman kita. Takarannya sangat mudah teman-teman dan para sahabat untuk 5 liter air kita mempergunakan sekitar 50 mili dan untuk satu tengki berarti kita mempergunakan 150 mili 50 ml jadi, untuk satu tanki bisa sekitar uh, setengah gelas. Kalau kita mempergunakan gelas, kalau kita mempergunakan gelas takar, ada takarannya di sana, yakni sebanyak 150 ml. Sangat mudah sekali, teman-teman dan para sahabat. Parangpong Bandung. Ada 2 per 3 dari total 5,6 triliun batang rokok, atau 4,5 triliun puntung rokok yang dihisap setiap tahun dan dibuang sembarangan. Hal ini kemudian diperparah oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang bukan hanya sebagai produsen rokok tertinggi, tetapi juga negara dengan jumlah konsumen rokok tertinggi di dunia. Baru-baru ini, Parangpong adalah sebuah perusahaan pengolahan limbah di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2017 itu, muncul dengan sebuah inovasi pembuatan produk material yang diolah dari sampah puntung rokok. Produk kolaborasi hasil kerjasama dengan contoh Reconcrete Lab, diluncurkan setelah melalui riset pengolahan sampah puntung rokok selama satu tahun. Sampah puntung rokok yang biasanya hanya dilihat sebagai sampah yang tidak bernilai. Mereka olah menjadi berbagai macam produk bernilai jual, seperti asbak, pot bunga. Dan furnitur outdoor. Kalau banget buang sampah puntung rokok tuh begitu aja. Bahkan kalau kita nonton-nonton film Hollywood tuh kesannya itu gestur yang keren gitu. Halo, saya Randy Aditya Wahid. Saya founder Parangpong Recycle and Waste Management. Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah material yang belum terpakai dan belum ter Kenapa sih orang terbiasa banget buang sampah puntung rokok tuh begitu aja? Bahkan kalau kita nonton-nonton film Hollywood tuh kesannya itu gesture yang keren gitu. Dari waktu itu kita bilang, Bagaimana jika puntung rokok ini kita buat jadi asbak yang adalah fungsinya untuk nampung puntung rokoknya sendiri. Kenapa kita mau bikin kritik sebetulnya? Jadi hidrotermal itu dia punya tiga prinsip. Dia memanaskan hingga 200 derajat Celsius. Dia menghancurkan dengan shredder dan dia memberi pressure. Akibatnya, keluarlah satu produk yang bu bukan hanya homogen dan punya daya tahan yang baik. Tapi yang keren dia steril.